Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita mendapatkan kabar spesial bahagia juga persahabat ya Tentunya kali ini datangnya dari Mama Reddy kembali Di aku pribadinya Mama Reddy tentunya mengunggah sebuah votingan foto cantik persahabat ya luar biasa Ini tentunya suatu kebanggaan buat kita semua para fans Bahwa Lesly Kejora dididik dengan sepenuh hati oleh ibunda tercinta Luar biasa, persahabat ya, dalam pusingan tersebut juga tentunya Mama Redi menuliskan sebuah kalimat caption, persahabat. Di situ tertuliskan, tersenyum itu bukan hanya mengekspresikan kebahagiaan, tetapi juga itu sebuah simbol kekuatan. Masya Allah, persahabat ya, luar biasa, kembali caption dituliskan, menguatkan dedek Lesti dikejaran. Mudah-mudahan tentunya keluarga Lesti dan Bilar selalu tentunya dilindungi bersabat ya Dari orang-orang yang syirik amin ya robbal alamin Dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali pujian dan tanggapan dari para fans Salah satunya ada komentar dari akun Harry Creations Yang berkomentar Masya Allah Mama sehat selalu ya Wow luar biasa bersabat ya Doa, dukungan, support dari fans luar biasa untuk idola kesayangan kita Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, barokah dan tentunya kebahagiaan Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah undangan spesial Yang mau tentunya info, para sahabat, ya Jangan sampai lupa setiap hari Senin dan Kamis Untuk menyaksikan acara Poles Kepo Lesti Yang akan tayang tentunya di video.com, para sahabat, ya Hari ini juga bakal hadir Poles Tayang jam 5 sore ini, para sahabat, ya Terus saksikan tentunya dukung karya-karya dari idola kesayangan kita Berikutnya ada kabar terbaru soal Rizky Bilar, nih persahabat kita lihat aja keunggang selanjutnya Luar biasa persahabat, ya Bang Bilar lagi syuting kembali nih Luar biasa terlihat, raut wajahnya sangat bahagia sekali persahabat ya, Apalagi kita melihat senyumnya yang membuat kita meleleh bahagia Luar biasa doakan yang terbaik, mudah-mudahan Bang Bilar diberikan kesehatan dan kelancaran hari ini posting tersebut juga tentu telah di oleh akun Instagram, lesalovers underscore Arab, ada sebuah kalimat caption tuliskan Kang Risol di lokasi syuting. Luar biasa, sahabat ya. Doakan yang terbaik tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kebahagiaan. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya bersahabat mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia langsung dari idola kita. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru selanjutnya. Ini dulu informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.